dimulai yang memimpin laga delapan besar pertama pada sore hari ini bung mutiara hitam asisten wasit satu dais asisten wasit 2 al bunin ya pertandingan pertama pertama pada sore hari ini e, mempertemukan antara panabli berhadapan dengan Siner Surya kapan ada yang sakit ayo langsung langsung cepat kapten pertama kipur kedua di barisan kedua kipur cepat cepat eh eh Masa nah, ya. Saat lagi kita akan saksikan pertandingan babak delapan besar pertama Antara sinar surya berhadapan dengan Bana Pungi saudara-saudara Saksikan <saalah> saat lagi saudara-saudara <selama> <ke undermine> jangan mas serang eh eh bayan, eh eh nih Segera dimulai, saudara-saudara, karena sinar surya berhadapan dengan tanah bumi. Inilah pertandingan babak delapan besar pertama. Siapa yang akan memenangkan pertandingan sore hari ini, saudara-saudara? Lagi yang dimimpin di babak babak besar pertama ini adalah Bung Mutiara hitam. asisten wasit satu. Daya Asisten 22 Aho Suri Nampaknya <tutuk> yang menghadiri Keluarga Nusantara atau Garaya Semakin Semakin para saudara-saudara di partai Pertama ini dan kita ketemu bersama Pana Bungi di tahun 2021 menjuarai ini harus diperikat 2021 saudara-saudara dan di 2022 keluar sebagai runner-up pada saat itu kali ini mereka kembali ke 48 besar saudara-saudara untuk menuju ke babak selanjutnya kita saksikan sedangkan sinar surya hadir sebagai tim penantang ya, balik kelapangan kali ini arahkan ke depan Bandar Bumi mencoba meningkat area pertahanan dari Sinar surya kali ini, Anyong angka ke depan saling berebut di sana, saudara-saudara balik -saudara. ruruh, ke depan, berbahaya kali ini namun sudah terjebak, oksaid nampaknya hingga telah kembali, berangkat kembali saksikan saudara-saudara di jauh ini sinar surya mencoba membongkar pertahanan dari pengagumi di menit penindawa namun, dari pakof saya tadi arahnya kembali ke depan, tabur saksikan ahli di sana, sinar surya mencoba bertanggung selamat saksikan ahli, saling dari saudara-saudara tabur kembali arah kepada rauh kali ini, umpar ke depan kepada Tadur terlalu melebar sehingga bahwa kembali keluar meninggalkan lapangan permainan saudara-saudara lemparan ke depan kembali bagi Benabungi sempat mencoba mencoba mencoba serangan di sana, umpar ke depan masih Benabungi kali ini coba membangun serangan angka ke depan, maksudnya kepada Maulid Rio Cepan di sana tabur umpar ke mana Afi kali ini masih asik, mencoba melewati pemain dari tanah bumi Kali ini, mengosai bola, kita saksikan Pana Bunyi, Pana Bunyi, Pana Bunyi, kita saksikan Berbahaya kali ini, lihat apa terjadi Pana Bunyi, buang saja, tidak mau mengambil risiko Serangan, pertama kali berbahaya, saudara-saudara Kembali, bola keluar, meninggalkan lapangan permainan ber Kali ini, serangan berbahaya Daripada Bumi mencoba mengancam Kawan dari sinar surya saudara-saudara, Kendangan penjuru Ia ya, kali ini pada Bumi untuk engkau Nah, membela masih pada Bumi. Kita saksikan masih dari di sana kali ini. Pada Bumi masih dengan adanya pertahanan dari sinar surya melalui namun terlalu lagi dari bolanya sehingga kita keluar menikahkan lapangan permainan Lemparan ke dalam pagi, Sinar surya kali ini tagor siapa yang dituju? Ayo ke depan, Afik Dihalus oleh Mas kali ini Barang Bungi, kita saksikan Sinar Suria kembali menekan Umpan Kofi di sana, kita satu Sinar surya kembali mengancam. Ubang ke depan, berbala, oh, namun terlalu melebar tadi, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan permainan, saudara-saudara. Sedangkan gawang kali ini bagi panah bumi coba membangun serangan setengah. Saksikan saudara-saudara. Bana Bumi kembali menguasai bola, mencoba membangun serangan Masruddin kali ini. Umpat ke depan, kepada Omong. Ayo nah, Yusuf, Yusuf kembali menguasai bola, Mas Yuso. Harangkan oleh salah pengertian oh, pelanggaran nampaknya lawan pemain dari Sindar Surya tadi. Mengambil. Sehingga bola kembali berada di penguasaan Bana bunyi, kembali mencoba mengancam arah pertahanan dari Sindar Surya saudara-saudara. Saksikan, minta maaf jaringan jelek. Ada yang depan, lebar di sana kali ini, Pak mencoba menentukan pertahanan dari Sinar Surya. Saudara-saudara masih, Pak Nabi akan ke depan saling berebut di sana. Sinar Surya kembali berhasil mencuri bola. pagar kali ini, masih tagor. Masih tak baru mencari jelada ombak ke depan Namun dihalau oleh Jack pertama dari panggap pinggangi Mawa Lubin menguasai bola Bayang-bayang oleh Rionte Barisana Mawlin membawa bola Bayang-bayang dari sinar harus lihat. Oh Dialog kembali Kali ini kita saksikan Dialog Saja saudara-saudara Bola keluar meninggalkan Lepangan perlainan Leparan kedalam kali ini bagi Bana Bungi, arahkan ke depan, malah lebih kali ini. Dan parang, oh, tetangan bebas kali ini bagi Bana Bungi, mencoba, mencoba membangun serangan kembali, saudara-saudara. Berpaksikan, arahkan ke depan, Bana Bungi kebali, coba menekan arah pertahanan Sinar Suria kali ini. Masih dalam dirimu di sana, dia ya, langsung saja lebih pertahanan Sinar Suria. Tidak ada pemain-pemain dari... Sinar Surya menjemput bola di sana sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan Lembaran ke dalam kali ini bagi Bana Bungi kembali ke Bali mencoba membangun serangan arah kepada orang yang menurut si bulu ke Bali mencoba menguasai bola Baik sekali, tahun kali ini menguasai bola Sinar Surya mencoba membangun serangan ke Bali Ada alba kali ini menguasai bola Masa apa? Umpak ke segi depan Ada albing Kita bersinggungan namun sudah terjebak offside saudara-saudara Sehingga bola kembali berada pengosan panah bumi kali ini Mencoba menyusun serangan kembali Menekan area pertahanan dari sinar surya Saksikan akan kembali ke depan Dialah saja lebih pertahanan dari sinar surya Kali ini Kembali mendapatkan tekanan saudara-saudara Bola keluar meninggalkan lapangan permainan Lemparan ke dalam kembali bagi Bana Bungi Berada di area pertahanan Sinar Surya kali ini Kita saksikan saudara-saudara Bola Bana Bungi mencoba menekan Kita saksikan terbahaya kali ini Terang terlali. Lalu, terlalu tinggi di armister kawang dari Sinar Surya tadi Sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan saudara-saudara jangan -saudara. kawang kembali bagi Sinar Surya kali ini Tendangan, gawang arah ke depan tador dalam pertandingan kali ini mazi dan berada di area pertahanan dari sinar surya salah pengertian lagi aslinya kepada hukum tujuh dari namun bola tepat diterima kiper dari sinar surya baru mencoba misi serangan tador arah kepada Ilung di sana Bali bawa ini, kali ini, memang bola, dibayang-bayang, oleh Tagor tagor kembali, masih Tagor berdua. di sana. Bali bola keluar meninggalkan lapangan permainan, 45, 45, kembali bagi 45, 45, 45, mencoba 45, 45, pertahanan dari 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, gerakan dari Azin tadi, mampu dibaca oleh wakibar dari sinar surya, kembali mencoba membangun serangan saudara-saudara. Akan kembali ke depan, kali ini api mencoba, terlalu melebar bolanya sehingga kembali meningkatkan lapangan permainan, lebaran gerak kembali bagi sinar surya kali ini, mencoba membangun serangan kembali di api 29 dari penampungi, lalu kali ini mencoba mengawal serangan, bersaksikan saudara-saudara mencoba mengancam banyak pertahanan dari pada bumi kali ini kita saksikan operasi ke depan apa terjadi? namun, terlalu lagi dari mulanya, sehingga mampu diterjemahkan permohonan pada bumi, kali ini mencoba mencoba mengancam serangan serang serangan serangan, serangan. Oh, oh, oh, oh. di awal tanya pergirangan dari tahun dari Rian Tepo tadi, sehingga belum mencoba mengancam penguasaan pada bumi kali ini mencoba menyusul serangan dari sinar surya, kembali punggu sepuluh selamat menuju kali ini pada bumi mencoba mengancam Gawang dari olah lapangan yang tidak begitu jelas hingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan. Lalu kita katakan saudara-saudara pada buliannya berbalik, ubah ke depan, malu di, malu di, malu di. Mawahudin Mawahudin Mawahudin Membuka keumpulan Di babak yang pertama Di menit saudara-saudara, Sekarang berubah Satu no Mawahudin Kembali membawa timnya Onggul saat ini di menit ke 8 serta serta bandabuni berhasil membobol kalang dari sinar surya skor berubah satu 1 satu untuk bandabuni dua no untuk sinar surya skor kembali ke lapangan kali ini ubah ke depan kembali sinar surya mencoba membangun serangan menekan arah pertahanan dari bandabuni nah pertahanan bandabuni dengan yang terlihat pertahanan dari bandabuni kali ini mencoba membangun serangan kembali Kesaksikan, saksi kan kembali mencoba ke luar dan kejangan ada ke depan dikawaskan dengan dari sinar surya masih benar-benar menguasai bola mencoba menguasai bola dari sinar surya kali ini umat ke kembali mencoba menghalau apa terjadi dan umat ke depan berbanyak kali ini untuk menguasai pulut dibuang saja tidak paham yang resiko. kali ini sinar surya rislan menguasai bola masih Rizman. saya saksikan kali ini umat ke depan ada aming di sana masuk lagi-lagi menghalau bola ilum kali ini umat kepada umat Azik, Elowe, Mas Rubin, kesaksian, Mas Reptil di sana, Ilun kembali, Sidar Surya, mencoba. ke lapangan ke, kali ini sinar mencoba membangun serangan saksikan kembali sinar Surya mencoba membangun serangan kepada saudara-saudara menekan area pertahanan dari Pak Nabugi kali ini umpar ke depan namun bola terlalu laju dapat diperlukan kiper dari Banabungi, kali ini kita saksikan mencoba membangun serangan kembali dari sisi kiri lapangan arah ke depan kembali masalah yang berhubung di sana Banabungi kembali mencoba memancing para pemain dari Sinar surya kali ini arah ke depan melebar lagi pada 78 kali ini menguasai bola, ke kepada Yusuf Yusuf kembali menguasai bola bersama dengan di kali ini di kembali kepada Yusuf kali ini berbahaya Bater di sana, masih Yusuf, Coba mencari celah, baik sekali. Oh, kontrolnya kurang sempurna dari Yusuf tadi, sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan saudara-saudara. Tangan galam kali ini bagi sinar surya. Arahkan kepada ke depan, permainan apa ya? saja, kali ini api di api tiga pemain dari... Panabungyi Mas Rubin kali ini menguasai bola, masih Mas Rubin. Umpan ke depan kepada Aping. Selama nampaknya Anyong di sana ada sedikit dorongan tadi terhadap api hingga bola kembali berada dalam pengawasan Panabungyi kali ini mencoba mengancam area pertahanan dari Sinar Surya saudara-saudara. Kita saksikan beberapa pemain dari Panabungyi bersiap-siap menjemput bola di sana apakah mampu mengatakan keunggulan kita saksikan sudah dilakukan kali ini, namun kembali dihalau dihasil kembali pertahanan dari sinar surya pelanggaran lagi lagi pemain dari banabungi, oh apa Yang terjadi kartu kuning nampaknya di kamar bagi nomor punggung 11 di sana, delapan kartu kuning di で、<laughs>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 Balik ke lapangan Kali ini Banda Bungi mencoba membangun serangan kembali Ada Azim di sana Dihal oleh efek pertahanan dari Sinar Surya Balik Sinar Surya mencoba keluarkan Tagur Tagur kembali Arah ke belakang Balik disaksikan kali ini perlu arah kembali kepada Tagur. Masih Tagur Arah ke depan, kali ini berpengusip puluh terakhir kali ini Alfa anakan ke depan masuk kepada Afik tadi. lebar kepada di kali ini Pada mencoba bangun serangan kembali umpan crossing ke depan pada Abing Abrizal yang nah, mendihal oleh Anyong sana kali ini ada malam cah Alang kepada Anyong balik kepada Alfa kali ini Baik kepada Rizwan baik kepada Alfa kali ini kontrol yang kurang sempurna dari Alfa tadi sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan lemparan ke dalam saksikan awal ramadan kali ini awal, masih awal arahkan ke depan kembali Aziz bisa menerapi kali ini, closing ke depan dihalau saja oleh bank pertahanan dari Sinar Surya saksikan Yasir Anyong Umpan kerasnya ke depan, Afiq dan ini, masih Afiq. Limpasnya oleh Mas Rudin, kembali bola ke luar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Manakungin kali ini. saksikan saudara-saudara, umpan ke depan, Mawaludi, di bayar oleh Tagor, Afiq. Masih Afiq. Saksikan umpah ke depan Dihalau oleh Yasir di sana Bali awal Masih awal Masih kepada Abing tadi Nah mampu ditektep oleh Anyang Mas Rudin kembali Bali Mengalang bola Bali bola keluar meninggalkan lapangan permainan Semparang terlalu kali dibagi sinar surya Mencoba meningkat ada pertahanan dari Pana Pungi Umbar kembali kepada Tagor kali ini Masih Tagor Maksudnya kepada Ilutan yang salah pengertian Sehingga bola kembali Bali berangkat penguasaan Pana Pungi aping kali ini. Menguasai bola. Masih apik masih mencari kawan di sana. Arek-arek kita ngelapangan. Aping. Bali Yusuf aping lagi. Masih apik. Pepe oleh Anyong di sana. balik kepada Yusuf kali ini. Yusuf. Masih Yusuf. Namun bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Ketangan penjuru kali ini bagi Bana Bungie. Coba bangun serangan kembali saudara-saudara. Tendangan -saudara. sudah dilakukan, lakukan. Betul sekali. Namun Yasin kali ini Yusuf umpan crossing. Ya langsung saja oleh pertahanan dari sinar surya. Kontre kurang sempurna masih berdebar di sana. Balik kepada nomor punggung 37 Yasin kali ini masih hasir, Yusuf kembali, menghasil bola kali ini Yusuf. Ada awal Ramadan, masih awal, cepat sikap saudara-saudara ke depan, ada api, atriza di sana, balik api, Coba bertahankan bola. Ternyata bukan sebuah pelanggaran, balik bola keluar meninggalkan lapangan permainan, tendangan kau kembali bagi panah saudara-saudara. balik ke lapangan kali ini saudara-saudara laksikan banah kali ini, awal masih awal Pelanggaran lagi lagu pemain dari sinar surya terhadap awal tadi sehingga bola kembali berada dalam penguasaan banah kali ini, tetangkan bebas kedudukan sementara Keunggulan bagi Banabui 1 yang dicetak oleh Pawalu tadi di menit ke-8 babak pertama saudara-saudara. Yusuf kembali arahkan ke depan dan siap saja lempar pertahanan dari Sinar Surya. paling mencoba membangun serangan. Yusuf mengawal pergerakan dari Alfa. Masih Yusuf kali ini. Dibayangi oleh Alfa di sana Yusuf kembali. Masih Yusuf mencoba melewati dari Alfa. Tersasikan bukan cuma pelanggaran punya Alfa kali ini menguasai bola sinar surya mencoba melancarkan serangan kembali. Singa saudara-saudara. Melebar pada Yasir di sana. Saksikan. Coba wasit Pergantian pemain dari Sinar Surya 71 keluar 8 nasib Balik Keleponan kali ini Awal mengusai bola bisa wali Arkan ke tengah balik pada bumi, coba bangun serangan kembali. Kali ini pada bumi masih mencari jalan, langsung kepada Yusuf tadi. Nah, Salah pengertian saya ke kembali, sinar surya, balik ke Bola nomor punggung 15 kali ini. Pastikan masih harian saja di sana, balik Arkan ke depan kepada awal, Mbak. Ramadhan, Pak kepada Azim kali ini. Rion Teba. Buang ke tengah, larut, balik, aring kali ini, berdua dia, tanggur dia, ril depa, oh, Mawarudin kembali membawa bola, berbahaya kali ini, senang, Teguh Wajib, terlalu melebar tadi, sempatkan dari Mawaruddin, balik bola, keluar, meninggalkan, kepala ke depan. Saksikan saudara-saudara. afik kali ini masih afik coba melewati. Masuk Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran tampaknya tadi. Tangan bebas bagi Sinar Surya kali ini mencoba mengancam gawang dari Banatunggi saudara-saudara. Saksikan, Apakah mampu menyamakan kedudukan saudara-saudara? Siap-siap -saudara? Alfa di sana. Kita saksikan. Tenang saudara-saudara. Sentur pemain dari ya. Saya ini awal, harga kepada Azim. Azim kepada Mawaluddin Mawaluddin kembali menguasai bola Bandar Bungi kali ini, mencoba mengancam ada pertahanan dari sinar surya Ada api-api zal -api Namun dihala oleh pin pertahanan dari sinar surya Arahkan kembali ke depan Kali ini hari Coba menghalau bola, Alfa, ada kepada Tagor, Tagor kembali kepada Alfa kali ini, Sinar Suri, Alfa ke depan, masuk kepada Zalunin tadi, namun di-desembing kembali oleh spek bertahan dari Pana Bungi. Tagor kembali menguasai bola, Ada kepada Rul, Rul kali ini, masih mencari jela. siapa siapkan tujuan ada kepada Rizwan, kembali Sinar surya mencoba menekan ada pertahanan dari Pana Bungi, Namun kepada spek pertahanan dari Hai. Sinar surya kembali arah ke depan, Zalunin di-salah, Rul. salah pengertian nampaknya ada kepada Rizwan awal kali ini ada kepada Mariouddin bawa dikepada mengoper bola empat ke depan kepada Adhim dibebai dan sinar surya persasikan dibuang saja tidak mau mengambil risiko saudara-saudara balik bola keluar meninggalkan lapangan permainan lemparan ke dalam kali ini bagi Banagungi mencoba mengancam kawan area pertahanan dari sinar surya saudara-saudara Kembali, serial balik mendapatkan tekanan dari pemain-pemain dari mana pun, saudara saudara. Hai, hai, ke depan berbahaya hai, Namun, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, depan kepada Zaludi. Dua malam tiga saudara-saudara, Afi kali ini dibuang saja oleh dan pertahanan Ardiansya kembali, bersama dengan awal baru kepada api Abrizal, kembali kepada, kepada Ardiansya kali ini Ardiansya kembali kepada awal Ramadan, kembali awal berdua di arah pertahanan dari Ardiansya ke depan kembali, kita saudara-saudara kali ini, aping masih aping mempertahankan bola di sana masih aping pelangganan nampaknya di pemain dari Sinar Surya sehingga bola kembali berada dalam penguasaan panah Bungi kali ini kita saksikan kembali Banda menekan area pertahanan dari Sinar Surya saudara pada umpan dari bangsa, saksikan Mawaluddin, saya diriak dia, Mawaluddin kesepatan dari Mawaluddin namun tidak mampu dengan pertemuan baik Hal nah, ini yang diinterceptu yang pertahanan sinar surya. Balik bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Dan dengan kuncur kembali bagi si, bagi Bana Gumi kali ini. Mencoba mengancam gawang dari sinar surya kembali, saudara-saudara. Kocok -saudara. sedang. Bana Gumi mencoba mengancam gawang dari sinar surya. Apa yang lebih? Apa yang terjadi kembali di balik bola maapun diaporkan diamankan oleh Dewa dari sinar surya yang dikawal langsung oleh dasrin di sana apa terjadi di sana? kebangan ya, ya, ya, ya, ya. bebas kali ini bagi sinar surya mencoba Macam ini, dari para penghuni kali ini, apakah mampu menyamakan kedudukan saudara-saudara kita? Saksikan Siap-siap Alvarizana, ombak ke depan. Apa yang terjadi oh, kali ini? Sinar Surya mencoba semacam orang pertahanan bagi penabungi sangat saksikan tanggung, ada kembali Rion Teba kali ini Rion Teba, umpan ke depan nah, kembali dihalau halau masih sinar siri, umpan ke depan ada Jaludin di sana dihalau halau Arif, balik awal Ramadan kali ini Yusuf Mawaludin itu ada Jaludin, cepat balik bola keluar meninggalkan lapangan permainan leparang ke dalam kali ini bagi panabungin mencoba menyusun serangan kembali arah ke depan kontrol yang kurang sempurna dari Mauludin sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan arah kepada Zul kali ini dihalau oleh Arif di sana Mauludin ke balik ke, ke depan Rizan ada Azim di sana arah kepada Api balik ke kepada Anyong kali ini melebar kembali kepada apal di sana sembilan belas abik kembali masih abik kembali kepada Ardiansa kali ini awal Ramadan umpan ke depan Yusuf namun kiper keluar dari serang yang mengamankan bola saudara saudara kalau perkirakan dari Yusuf tadi kembali jasa sih saudara-saudara tidak ada pemain pada punggung tim tuh agur kali ini untuk ke depan jasa sih saudara saudara singar sih ya yang oleh Arif di sana masih berjuang aku nampaknya balik bola keluar meninggalkan lapangan permainan dengan gawang kembali kali ini bagi panaguni Pastikan saudara-saudara adakah ke depan? Masa kepada Ardian, saya tadi, kali ini sinar sering mencoba untuk serangan umpan ke depan. Ya, kalau saja pastikan umpan ke depan kembali, dialah oleh Anyong. Kali ini masih pada Saksikan sinar seria mencoba mengancam area pertahanan dari Banabungi. Saksikan saudara-saudara, kembali ke hal yang lebih pertahanan dari Banabungi. Dipuang saja, arah kepada api kali ini. Nah, pembola sudah lebih dulu, meninggalkan lapangan permainan saudara-saudara. Dan parang-parang kembali kali ini bagi sinar seria. Mencoba mengancam area pertahanan dari Banabungi. Rizwan, empat crossing ke depan kepada Zaludi. Arah ke tengah ya, Yusuf. Terima kepada Arif sana telah kembali kembalilah kembali dari sinar surya harangkan ke depan salah pengertian kembali keeper apabila keeper harangkan kepada amal kali ini kembali amal ke ke tengah kepada Rul Rul kembali mengatai bola oh partai, men kontrol bola udah sini nih dulu apa terjadi aja berbahaya tadi kurangnya komunikasi antara kek dan kipir dari sinar surya tadi kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan kali ini bangabungi kembali mengancam gawang dari sinar surya saudara melalui penangan penjuru apakah bangabungi mampu menggadengkan game di babak Kedua ini, di menit-menit awal, saudara-saudara. Kita saksikan, sudah di lantar, biasa jauhnya, tak kembali di Bantuan-Bantuan, Afik kali ini, Afik di oh. Aung. Terlalu laju bolanya, sehingga cepat diperlukan kiper dari panah bunyi kali ini. number kita saksikan saudara-saudara kali ini Bang Atungi mencoba mengancam area pertahanan dari sinar surya berbahaya kali ini dibuang saja tidak mau mengambil resiko sehingga bola keluar meninggalkan lapangan permainan oh, oh, oh, oh baik kita saksikan petangan bebas kali ini bagi bana bungis saudara saudara kembali mengancam area pertahanan dari oh apa yang terjadi oh nampaknya petangan bebas bagi siapa itu oh gameplay nampaknya Bali bana bungis arahkan ke belakang saksikan kali ini bana bungis mencoba mengancam area pertahanan dari sini Surya kepada ini, pada berbahaya. kembali membawa pada bumi unggul saudara sastra di babak kedua di menit 42 kepada pada bumi kembali pada tenggat di babak yang kedua meraih sepakat dari. Api efisial saudara-saudara Skor kembali berubah 2, 2 1 pada bugi untuk Sinar Surya Kembali ke lapangan kali ini lagi, mana Nabi mencoba mengancam oleh pertahanan dari Sinar Surya. Apakah kelas yang ke depan, saya yusuf di sana. Apa terjadi? Saya saksikan. Saya saksikan. Apa yang di... Temukan keputusan dari bung Mutiara Hitam bisa saudara. Mutiara Hitam. Ya apa keputusan dari bung Mutiara Hitam di sana? Apa yang terjadi? Catat siang, sedikit penasaran masih ini. Oh, kita mati. Ya. siapakah yang menyambil eksekusi oh nampaknya Mawaludin saudara-saudara nampaknya Mawaludin ingin menambah lagi pun di koinnya. kita saksikan Mawaludin gol Mawaludin kembali membobol kawan dari Sinar surya di menit ke-45 Melalui tendangan penalti Mawaluddin Pak Nia Sudah mengemas 8 gol Saudara-saudara sementara kembali kita saksikan Bali Banabungi mencoba mengancam area pertahanan dari sinar surya Yusuf kali ini masih Yusuf umpang depan mawalu dikembali wasit bergantung dari Banabungi 78 keluar 37 masuk dari sinar surya 38 Keluar 12 Masuk Balik ke lapangan kali ini Para ke depan Kesaksikan saudara-saudara Ya sekali kali ini. Arek-arek dengan masih Mas Heriansa ombak ke depan kepada Malo Did. Malo Rudit tadi. Kali ini takor. Rul anak kepada apa membeng oleh Lai di sana. Maju ke depan pada Zarudin. Ya lo kepala bek pertahanan dibuang saja tidak mau mengambil risiko saudara-saudara. Mas Rudi. coba ngejar bola di sana, saudara-saudara. Saksikan, kali ini, umpan ke tengah, masal berebut Yusuf kembali. umpan kepada Apim kali ini. Masih Apim, kembali kepada Yusuf. Apim kembali, satu belasang, Apim! Saksikan Apim, Apim, Apim! Oh. Hampir saja tadi. Arakan ke depan kembali. Kali nurul. Tidak ada pemain sinar surya di sana. Pemberi Yasir, Yasir memang saya kepada Ardiansa kali ini. Mas Rudi, masih Mas Rudi di sana. Ardiansa kembali Ardiansa masih mencari kawan dia. Anak kepada awal. Sama dengan Yusuf di sana. Masih, Pak Tunggi kembali mengancam ada pertanda di sinar surya Isu punya balik Bagi kita saksikan Awal Balik kepada Arjian kali ini Membangkul singgir depan kepada Pak Walutin Berbahaya Namun Sejujuan yang Masih terlalu pelan tadi Sehingga tempat diperlukan keeper dari harusnya kembali mencoba mengancam pada pertandingan ini, manapun dia, Tagor, masih Tagor, umbar ke depan pada api, dikebiri oleh Masrudi di sana, api kembali belum mampu melewati, belum mampu jaringan menyesuaikan diri, Masrudi nampaknya, sehingga bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan kali ini, tendangan penjuru bagi Sinar surya, kembali mengancam gawang dari Banabungi kali ini, saudara-saudara. Dan saksikan bersama-sama, sudah dilakukan, namun masih ditetapkan oleh pertahanan dari Banabungi balik. Terhadap nampaknya ada Laila di sana, dibuang saja, ada kepada Hazi, namun ada malacca kembali nyambar bola di sana. Arangkan ke depan kembali, Abing ah, kali ini Kedua dengan Oh, ada sedikit dorongan tadi Saudara-saudara Sehingga -saudara. bola kembali Berada pengosan pada Bungi kali ini Abing kali ini menguasai bola Pada Bungi, arangkan ke depan awal Awal kembali menguasai bola Bersama dengan Yusuf, pada Bungi kembali ke depan, dan maksudnya tadi kepada Azim Dan bersalah pengertian Sehingga tempat diperlukan kiper dari Sinar surya Saksikan Yusuf Yusuf Adan kepada Api, Api kembali mengembau bola, masih Api, ke dia kepada awal Ramadan, kembali dihal oleh Azman dari Sinar Surya. Baik kita ketinggalan kepada Bungi, kali ini mencoba mengancam ada pertahanan dari Sinar Surya. Adan tengah ke kepada awal Ramadan, awal Ramadan kepada Yusuf, ke depan, membetul pemain dari Sinar Surya tadi, sehingga bola Kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan saudara-saudara. tendangan penjuru kali ini bagi. mana kasih. Terima kasih. dari sinar surya saudara-saudara tidak Terima kasih. apa kasih. sudah dilakukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seorang bangsa dengan sedang rengah. Membobol gawang dari Sinar Surya Di babak kedua di menit ke-50 sedang rengah. Baik sekali lagi asir memanfaatkan pojok Membobol gawang dari Sinar Surya Untuk keempat kalinya Skor berubah 4-0 Empat untuk Bunyi, untuk Sinar Surya Kamu nah, promosi nah, ini pikir mata Pak Galati? Kamu kamu promosi ini pikir mata Pak Galati? Kamu kecewa-kecewa nama itu <tuh> <tuh> Nih, <Sini>, nih, <nini>, nih, nih <tuh> Kembali ke lepasan kali ini Balabungi. Awal umpat terungkap pada Mawaluddin Yusuf kali ini nama saya tolak Umpat kepada awal, awal kembali Masih awal umpat krosiii kita saksikan Api wow. kontrol yang kurang sempurna kali ini Api Api menguasai bola, masih Api kita saksikan Meliului mengutang hati bola mencari cerah, harangkan kepada Tagor kain yang sedang seru mencoba panggung serangan dengan arah permanda dari bumi untuk ke banah muda belasang, dihalau oleh asir di sana saksikan Alfa kali ini harangkan ke banah bertiga-tiga amal, balik amal menguasai bola harangkan kita kepada yang teruluh dan dengan spekulasi, selalu melebar pada saudara saudara hingga bola kembali keluar dari dan lapangan permainan. Tendangan gawang kembali bagi para Gobi saudara-saudara. Saksikan -saudara. kali ini. Parang, Laila kali ini Arang kepada Ardiansa Lebar di sana Saksikan Coba Balik tendangan dua kali ini Saksikan saudara-saudara Sudah dilakukan Dibuang saja di dua kajar kali ini menguasai bola Dari Sinar Surya, Tagor Balik Anak kepada amal melebar kepada amal dibayang-bayang oleh Yusuf dari Bandar Punggi. Amal kembali menguasai bola, pora, berdua dengan Yusuf dia Kembali Bandar kali ini, anak kepada Azim. Kalau ada yang malam bisa, kembali lagi Sinar Surya. Anak kepada Tagor, Tagor kembali. Anak kepada Rul kali ini, Sinar Surya, mencoba membangun serangan mereka. Ada pertanda dari Bandar Punggi nomor 108, yang tadi dituju, kembali kepada amal dibayang-bayang oleh Ardiansa di sana. Untuk kembali kepada Rul ada Yasin menganggap bola, Ardiansa kembali bagi sahabat dengan amal. Namun, Bali dihalau saudara-saudara, Tagor. Anyong kali ini menguasai bola umpan ke depan Lalu Saksikan Panah Bungi menguasai bola Coba membangun serangan kembali Api kali ini Masih api lebar kepada Yusuf Harga ke tengah masih Yusuf mencari kawan kembali awal Ramadan di sana arah kepada Azim kali ini Azim menguasai bola umpan ke depan kembali pada pemain yang mencapul offside nampaknya saudara-saudara sehingga bola kembali berada penguasaan sinar Surya umpan ke depan salah pengertian sehingga bola kembali berada penguasaan Dari pihak ini apik apik apik menguasai bola masih apik apik arah depan Maksudnya kepada awal Ramadan tadi namun kesukuan es komunikasi salah pengertian sehingga bola kembali berada penguasaan Sinar surya kali ini, arah ke depan, ada Laila di menghalau halau bola. Kali kita saksikan saudara-saudara sinar sudah mencoba mengancam ada pertahanan dari Pana apa terjadi? Tendul di Banggawang kali ini, Tagur Tagur kita saksikan Tagur di sana, masih Tagur mengutang hati bola mencari celah saudara-saudara saludin kali ini apa yang terjadi di Interseole lainlah saudara-saudara sekarang ke kembali Abing Apriza kali ini menguasai bola Pana kembali mencoba membangun serangan Ardiansa kali ini masih membawa bola mencari celah masih Ardiansa di sana ada kepada Ibu, misalnya awal Ramadan, kembali awal, masih awal di sana, saudara-saudara. Masih mencari kawan, lebar kepada awal, kali ini. Pada Baga bumi, mencoba mengancam, pada pertahanan dari sinar surya, masih mau loading, masih mau loading, siapa yang masih mencari kawan di sana. Masih mau ada di ke depan? Kepada nomor 40-12, Aibin di sana. Nah, mungkin Pak Gintung yang Oleh itu pertahanan dari sinar surya. Ini ke depan Ada yang gak pernah kabur, kembali Aibin bayar lewat Ardiansa. Kembali Ada yang Oh, salah pengertian. Nah, pada Aibin di sana. Ada yang gak Laila. kembali lebat Ardiansyah Kepada kembali mengosak bola. Coba Pak Musarana, kita saksikan. Kepada ke depan. dihal oleh oh masih. Ardiansyah di sana. saudara, -saudara. kita saksikan. Oh, ke depan. Oh terjatuh dia. Sekian saja di, sehingga bola kembali berada langsung sami Bana Bumi kembali mengancam gawang dari Sinar Surya, saudara-saudara. Pastikan -saudara. siap-siap -siap di sana Mas Rudi. Apakah mampu mampu gawang kembali dari sudah disebut, sudah dilakukan. Kalau oleh pertahanan di sana, mau kali ini, mau masih mau masih mau Cari celah saudara-saudara, kita saksikan, masih mau di sana. Baik sekali mau loading, arahkan ke depan kepada awal Ramadan. Namun, sudah terjebak offside saudara-saudara, sehingga bola kembali berada dalam penguasaan. Sinar Surya kali ini. Hah? Berarti kalian lagi pikir amin. Kalau Pak Angga ini umpan pelangsing di depan, bawa rugi. Oh, saya lepas nampaknya mau link ke iya hampir saja dengan kenyang andalannya tadi, ada ke depan Paulus, kembali Paulus di, oh dihalau kembali kita leluhur, arah kepada para pendahulunya, alfa, alfa, nama di alfa mencari kawan di sana ke sana saudara sebaru lebar kepada Afik, Afik kembali sinar sudah mencoba mengancam ada pertanda dari Bana Bumi, masih Afik mencoba mencari garis long kali ini, yang berada pemain Afik mencoba mencuri bola awal kali ini menguasai bola Bana Bumi, mencoba bagus Di ikhlas dengan Afik, Afik Afik menguasai bola, masih Afik, masih Afik, siapa yang dituju, ada kepada Ardiansa kali ini. Mas Diansyah, Saksikan saudara-saudara kembali kepada awal Ramadan, aping jemali, aping-aping api. Sudah terjebak offside saudara-saudara. Wasit pergantian pemain dari Banda Bumi. 7 keluar 36 masuk. adnya admin ditarik keluar masukkan 5 masih di sana saudara-saudara. Balik sinar suya mencoba membangun serangan ulang ke depan. Aibin kali ini. Ada kepada Mauludin. Mauludin kembali. Ada kepada Aibin. Masih ada bersama dengan Yusuf kali ini. Empat terbesar Mawaludin kembali. Masih Mawaludin Berbahaya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya kita saksikan. Kita saksikan keputusan wasit. Oh, kita saksikan. Penalti, lagi-lagi penalti Kita saksikan saudara-saudara Apakah lagi-lagi Mawaluddin Kita saksikan Mawaluddin nampaknya Ingin memborong gol pada sore hari ini saudara-saudara Oh, kalau kalau ini hat-trick kita saksikan, apakah, kita saksikan, ada apa di sana, Mawaludin, balik Mawaludin, kita saksikan, kita saudara-saudara mawalutin mawalutin di menit ke-62 mawalutin kembali mencetak gol untuk ketiga kalinya untuk dirinya sendiri saudara-saudara hey, nanti bola mati Pali Mawaludin dan Sudah mengemas 9 gol Sementara Apa? Ada Ada nah, Tadi habis <tuh> Para kita saat kali ini. Masalah di di sana. Wasit pergantian pemain dari Panagung. 9 color. 6 masuk dari sinar Surya. 7 color. 27 masuk. Dari sinar Surya. 7 color. 27 masuk. kolasi yang, dilek, yang itu, kaya, kaya di yang digulit itu pelas dagunduk, kau dia tanya dorong orang di sana juga, tapi orang Arab kan masuk lapangan turut-turut. siap lagi lagi. Siap lagi nih dosa babe. mau lah. Gimana bagaimana ini? Ini kepalanya. merebut pula pula dia jelas tuh, kami luang kamu Kami kasih betul ke. kan. minum kamu Wee, ganti aja ya? aduh Main, panik, Mas, Yang nya diganti Satu diganti nah. nah. Yang ya, nah, nya Tolong, tolong Jadi nya wong awinya itu nanti tanya tanya nya usah tanya tidak sudah sudah sudah tanya di mana mana karena mau pasukan film kan keluar yang jadi awalnya sana Oh, my God. iya ini lupa kembali ke pelabuhan lama karena pelabuhan